Surat Al Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Qul ahad. Qul katakanlah dialah Allah hu <sarai> ahad yang maha esa. Qul <sarai> ahad. Surat Al Ikhlas ayat Tua Allahus Somad Allahus Somad Allah tempat meminta Allahus Somad Surat Al Ikhlas ayat 3 Lam yalid wa lam yulad Lam yalid walam yulad Lam yalid Dia tidak beranak Walam yulad Dan tidak pula diperanakan Lam yalid walam yulad Surat Al-Ikhlas ayat 4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 Walam Yakul Ahuku Fuwan Ahad.